terbaru terupdate dan terhangat seputar liga tentunya. Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentu kita mendapatkan info dan kabar bahagia para yang seputar dalam kita. Ke kabar pertama ada unggahan spesial banget nih dari Sophie 111 11 pixel para ya, yang mana nanti akan hadir acara. Di hari Kamis 11 November Jam 19.00 Waktu Indonesia Barat Ini akan ditayangkan Di 6 stasiun Televisi, wow Luar biasa persahabat ya Live ada di SCTV, RCTI, Indosiar MNCTV, ANTV Dan RTV Dan juga bakal ada live di Sofi Live persahabat ya Dalam acara Sofi 11, 11 Big Sale Tentu dalam acara ini ada yang membuat kita bahagia persahabat ya Alhamdulillah dedek Lesti dan kakak Bilar dipastikan akan mengisi acara tersebut Kita lihat nih di unggahan akun Leslar Underground Yang mengunggah sebuah info bahagia persahabat ya Acara Sopi 11.11 Big Sale akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar beserta Tiga diva dangdut lainnya persahabat ya Wow luar biasa Suatu kebahagiaan Suatu kebanggaan Jangan sampai lupa persahabat ya Untuk menonton acara Sofi 11-11 Mixel Bahwa bakal ada kejutan Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Miller ada sebuah kalimat Captain Info juga yang diberikan bersahabat yang dituliskan Wah, gak sabar banget lihat Leslar ada di Sofi TV. So, catat tanggal dan jamnya ya, jangan lupa nonton Tuh, bersahabat yang dicatat jam dan tanggalnya Biar kalian tidak ketinggalan Tentu acara dari Lesti dan Rizky Bilar Pela tersebut juga banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan Dari para fans, yakni dari akun instagram Nia.jonus mengatakan Alsa kayaknya jodoh banget ya Atau nct127 ya, jadi keinget yang rame pas ke SCTV award katanya tuh <laughs> Cute banget, tetap kompak, tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk hidalak kita dan selanjutnya, persahabat, kita lihat juga keunggahan Ayah Kejora yang mana mengunggah sebuah postingan foto nih berdua dengan dengar A.A.B.N.I. Wow, luar biasa banget, persahabat, ya. Postingan foto ini selalu membuat kita bangga dan bahagia. Alhamdulillah, kebersamaan A.A.B.N.I. dan Ayah Kejora tetap harmonis dan selalu membuat kita bangga. Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan untuk mereka Amin Dan kita lihat juga di kalimat caption dituliskan oh, kalimat Berdua aja love-love katanya Kejora Masya Allah banget ya Alhamdulillah mudah-mudahan saja nanti bisa liburan bareng bersama mamah Kejoranya diajak persahabat ya Tentu itu yang membuat kita semakin bangga kelengkapan keluarga besar dari Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat dari sebuah unggahan Yang dimana tentunya vitamin datangnya di jam Persahabat, ya aduh cute banget tuh <laughs> Memakai tentunya pakaian yang couple Selalu saja membuat kita bangga bahagia Lesti Kejora dan Rizky Bilar Persahabatnya selalu membuat kita semakin penasaran Dan semakin ingin melihat keseharian mereka persahabatnya ya aduh, berfoto Bersama fans yang ada di Turki, orang Indonesia juga persahabat ya Dan kita lihat atas sebuah kalimat, makasih udah dibawa mampir bang Papa Rich, Katanya tuh, leslarnya sudah dibawa mampir di bazar Indonesia Masya Allah luar biasa Alhamdulillah kita melihat kebahagiaan di hari ketujuh kemarin persahabat ya Dan alhamdulillah, tempat hari ini juga leslar sudah hari ke-8 Mudah-mudahan ada kejutan kembali Kabar baik dan kabar bahagia yang disuguhkan oleh idalah kesayangan kita. Selanjutnya juga para sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial nih yang diunggah di IG-nya Kak Bia menggemaskan banget ya idalah kita satu ini. Tampil cantik, tampil selalu modis, tampil stylishnya luar biasa. Kebanggaan banget ya, lagi gendong tuh anak kecil. Dari Turki, masya Allah kuat dan strong banget ya, tidak awal si hati-hati juga dedek. Tentu anak kecil itu berat banget nih ya, <laughs> kasihan sama dedeknya. Masya Allah, mudah-mudahan selalu kuat, selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin ya robbal alamin. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat dari sebuah unggahan kembali ini. Wow, hotel bareng fans juga nih pak sahabatnya dari Turki kapal kesayangan kita, ketawanya sungguh membuat kita bahagia Tetap seperti ini, selalu bahagia, selalu harmonis, dan tetap selalu romantis Amin, ya rubel alamin Dan berikutnya juga kita lihat ke IJS-nya Tak mau kalah persahabat ya Pubdance, Ibu Rosmal Dewi juga berfoto bareng tuh Wow, luar biasa banget persahabatan Bersama gue de Ufuk Salah satu... Tentunya yang selalu menemani Lesnar liburan di Turki Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu memberikan kejutan kebahagiaan untuk kita semua Dan ke kabar berikutnya kita lihat juga Ada sebuah kabar spesial dari Bang Adlin Yang mana Bang Adlin sedang di rumah makan khas Indonesia Bersahabat di negara Turki ya Dan kita salvak sama suara dari Elastini Tentu kita perhatikan dan dengarkan baik-baik Pagi-pagi Tuh persahabat ya. bagi pagi-pagi Kata Rida Lassi Kejoro itu ya Suaranya khas banget Langsung saja kita kenal, Masya Allah Mudah-mudahan sehat Dan tentu setelah makan Di rumah makan khas Indonesia Lesnar Tim Dan keluarga besar ini Menginap di Ispan pool Holiday Hotel Wow, hotel berbintang kembali Yang dikunjungi oleh adalah kesayangan kita kita masih menunggu cidukan vitamin manja selanjutnya Persahabatan tetap stay tune dan mantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya, ini dulu informasi di pagi hari ini bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh